Oke, okay, so guys, balik lagi di Arknight, ya, kita berada di server CN, yang mana ini kita lanjutkan lagi event Mansfield break yaitu event yang MB extranya ya, stack ekstranya. dan by the gue sudah membeli skin Widi ya, mantap pujiwa, oke, okay. sisanya kita tinggal beli skin Dimas, yui, nah, ini dia X-nya, dan gua sudah ini, dan... Mapnya seperti ini gua sempat berpikir ini gimana caranya ini supaya device empat ke device ini bisa aman ini Suner Ultraviolet ya langsung saja dan berbe katanya gua bangsat ya <laughs> eh curang maksudnya curang pakai eh uh, siapa namanya surti ya tapi mau gimana lagi susah cuy <laughs> mapnya susah anjir ya sudah gua pakai ini saja. Alright MBX 1 apa ini maksudnya artinya saya tidak tahu. Oke okay, kita harus cepat cepat cuy. Nah ini semoga saja kita berhasil ya. Oke okay, kita taruh ini di sini. Yuk yuk yuk bisa yuk. Ini gua nggak tahu ini apa yang jadi challenge modenya ya. Karena saya tidak tahu bahasa Cina. Oh, man eh, buset! Bentar, oke. Gua paham, gua paham mak maksudnya ini berpindah, cuy. Tadi ini kan ngadap ke kiri, ya. Eh, ngadap ke kanan. Sekarang ngadap ke kiri, yang sana ngadap ke kanan mau jadi melebar membuka, ya. Oke, gua paham. Ternyata itu challenge modenya, berarti di tengah aman, di tengah bakalan susah, cuy. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja. Tapi kosong. Oke, okay, siap. Uh, apalagi lagi? Gue bingung juga ini. Oke, okay, ini taruh di sini. Eh, salah. Oke. Okay. Lanjutkan terus. Sinal Ultraviolet ya. Eh. Sinal Ultraviolet. No no, no, no no ini, no, ini no. Yang nih. Kita harus pakai ini sajalah. Biar Ramen nih. B bisa yuk. Aduh, bisa, Aduh malah itu ke Mana sih? <guluh> Oke okay, setelah itu Oh iya yeah, ya, yeah. Kalau gue hidupin di device uh, Di picos gua kurang ya, kan? baru sadar Terus mana nih Saya bingung Taruh ke depan aja Oke okay. <guluh> Eh, mati aja Buset, buset, buset, mati Teman kita mati, nih bisa mati nih uh, Gimana caranya? <laughs> panik, panik, panik, panik. Gamping guling, kambing guling Anda harus cepat, cepat fast fast fast eh uh, surti apakah kamu bisa surti oke okay, kita jangan bergantung kan ini device satunya udah mati cuy kampret lewat satu Kita harus cepat nih. Buset buset buset buset apa itu? Lari, larinya laju. Larinya laju cuk, larinya laju cuk. Sumpah, gua nggak bohong. Larinya laju. Berbahaya, sangat ini. Sudahlah. Hai untung ini device ini tidak mengurangi di tower defense kita ya tapi challenge modenya ini harus melindungi supaya kita dapat tropi Oke okay, itulah dia MBX1 kita lanjut ke MBX2 ya Oke okay, guys kita lanjutkan lagi ke map MBX2 yang mana mapnya ini seperti ini dan nanti itu kita harus Uh, apa namanya melindungi itunya ya device-nya sinyal ultraviolet. gua nggak tahu nih <laughs> maksud dari challenge modenya apa karena bahasa Cina cuy MBX 2 oke okay, siap apa nih apa yang berubah nih? Wih nah ini nih ada di tengah dulu ya. Oke okay, sudah langsung kita ini kita taruh di depan saja nanti kita taruh di depan sini dua orang itu karena kita membutuhkannya supaya uh, si sniper tidak tidak apa namanya tidak menyerang device kita ya ini sniper musuh ini lumayan sakit lo terus ngapain ini? Gua bingung Oh ya gini saja Bentar Ini kan Nah gini Nah kalau nggak salah ini musuhnya ada di sini nih nah, Eh Kok kuat amat ya Perasaan kemarin kagak Oke lanjut terus Ini taruh di sini dan apa yang lagi ya mungkin seperti itu supaya device-nya tetap aman ya. Oh, si sniper ini uh, apa namanya? Imun, imun, imun, apa namanya? Pokoknya Hayden lah. Ya baik di sini. Yo yo yo bisa yuk. Yo. Yo, yo yo Aduh, kenapa sih? Ini orang kenapa sih selalu mencari device-nya dulu? Sejuk, anjir! Oke, okay, ini sudah tidak perlu. Mohon maaf, ayo eh, enggak dulu lah. Kita lewatin dulu lah. Oh, uh, parah men. Entar-mentar apa tuh? Kok meledak-meledak itu parah men. Sudah kita keluarkan kartu as kita, parah. Juga. Kambing guling parahnya, minta ampun. Eh, nggak guna. Musuhnya kuat ya. Eh, kagak mempen. Eh. Alot, eh. udah nah, selesai, eh masih ada orang. -orang Oke, okay, dah itulah. Ini eh, kuat amat ya, aduh device-nya. Oke, okay, jadilah itu dia MBX2 kita. Oke, okay, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini, supaya tidak stuck. Oke, okay, kita lanjut MBX3 dan 4 di video selanjutnya. Bye bye. <tuk>